Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku Ternyata dirinya lah Yang mengerti kamu Bukanlah diriku Kini maafkanlah aku Bila ku menjadi kepada dirimu, bukan santunku terbongkar, hanya hatiku berbatas untuk mengerti kamu. Mencintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu, meski hati